Hari ini saya mau vaksin guys. Bagi kalian yang belum vaksin, silahkan vaksin ya guys.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 nya ada 3, sinovach, beviser dan Modern, dosis 1, dosis 2 dan dosis 3 guys. Abis itu, saya dipanggil sama dokternya, terus diperiksa surat persyaratannya. Petugasnya, cantik. Pak, tentaranya lagi bantuin petugas yang kualahan ngurusin antrian vaksin, guys. Suasananya antri banget guys saya tadi datang ke sini sekitar jam 9 pagi sampai jam 11 siang. bakteri, bapaknya keren banget, aris lima puluh, empat Garul kemarin, dari Utama, setan Riko Thank you.